Pada pagi hari ini, saya juga tidak tahu kalau adik-adik atau masyarakat ada aksi di Ibu Kota Kabupaten Mameramo Tengah. Saya pas naik dan lihat dan saya turun. Karena ini berkaitan dengan aspirasi rakyat untuk rakyat Papua. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa sebagai Bupati Kabupaten Mameramo Tengah, sudah berapa tahun yang lalu saya punya pernyataan jelas. Bupati pernyataan jelas bahwa Bupati Mamramo Tengah menolak namanya pemekaran provinsi. Sekarang saya mau tanya dulu. Kalau saya mau terima pemekaran, saya mau tanya dulu. Tolong masyarakat dan juga pimpinan OPD, DPR jawab saya. Hari ini ada orang Mamramo Tengah yang jadi Kapolres tidak. Ada orang Mambramo tengah jadi gandim kah tidak? Tidak. Ya. Ada orang Mambramo tengah jadi Kepala Dinas di Provinsi, kah tidak? Tidak. Ya. Ada orang Mambramo tengah jadi Direktur Bank Papua, kah tidak? Ya. lain ada kah tidak? Ya. Kerja di Provinsi di berbagai kantor ada kah tidak? Ya. Ya. Ya. Kalau Provinsi datang, kalau ya. datang, ya. Kalau masyarakat punya pernyataan, saya mendukung. Saya mendukung karena saya diangkat oleh rakyat. Kalau rakyat mau juga mau. Rakyat mau, saya juga tidak mau. Jelas ya, jelas. Jangan pemimpin mau lain, masyarakat mau lain. Berarti kok punya nafsu pribadi. Ya? Karena sudah jabatan bupati saya ini dua periode jadi mau habis jabatan itu yang saya mau cari, yang ke gubernur. Yo, toh. Yeah. Tapi saya tidak. Tetap sebagai Bupati Mam Ramo Tengah dan juga sebagai Ketua Asosiasi Bupati CP Gunungan Tengah. Yeah. Saya akan ada sama-sama dengan rakyat. Karena provinsi ini datang untuk rakyat. Provinsi ini datang untuk orang Papua. Dengan teman-teman Nusantara yang hidup sudah berpuluh-puluh tahun di tanah ini. Jadi terima kasih. Untuk itu sekali lagi, sebagai kepala daerah, wakil bupati, ketua DPR, anggota DPR, kami mau menyatakan bahwa demo untuk menolak ini yang kami terima. Kalau demo untuk menerima, tidak boleh ada demo di tempat ini. Tidak boleh. Apalagi kau bikin aksi.